Ada satu kabar yang katanya itu merupakan hadis yang mengatakan bahwa ketika pertengahan bulan suci Ramadan itu bertepatan dengan hari Jumat seperti yang akan terjadi tahun ini, maka itu adalah sebuah pertanda akan adanya malapetaka besar. Duhon akan muncul, dajjal akan keluar, bahkan katanya ini adalah salah satu ciri besar dari akan terjadinya kiamat. Kita akan bahas bersama-sama. Simak terus. Halo sobat-sobat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Untuk membahas mengenai kabar yang beredar sekarang ini Bahwa Ramadan kali ini katanya merupakan Ramadan terakhir Karena pertengahan Ramadan sekarang ini bertepatan dengan hari Jumat Dan itu sudah diramalkan dalam satu hadis Merupakan momentum yang akan terjadinya sebuah bencana besar Bahkan digadang-gadang sebagai hari kiamat Makanya, Abah ingin coba mengajak kalian untuk membahas bersama-sama mengenai kabar yang beredar ini. Apakah ini merupakan kabar yang sifatnya e, kabar benar ataukah ini hanya hoaks? Buat menjawab permasalahan tersebut, Abah akan coba tampilkan e, hadis yang menjadi akar dari permasalahan tadi yang menyebarkan kabar tentang Ramadan terakhir ini dan huru-hara setelah e, bulan Ramadan yang pertengahannya itu bertepatan dengan hari Jumat dan ini kurang lebih e, sajian hadisnya cukup panjang Abah tidak akan bacakan secara keseluruhan redaksinya tapi akan Abah bacakan terjemahnya di sini disebutkan Nu'aim bin Hamad berkata telah menceritakan kepada kami Abu Umar dari Ibnu Lahiyah. ia berkata telah menceritakan kepadaku Abdul Wahab bin Hussein dari Muhammad bin Sabit Al Bunani dari ayahnya yaitu Sabit Al-Bunani dari Al-Haris Al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan terakhir itu disampaikan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Bila telah muncul suara di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal, kabilah-kabilah saling bermusuhan di bulan Zulqa'dah dan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijah dan Muharram." Kami bertanya, "Suara apakah wahai Rasulullah?" Kemudian beliau menjawab, Suara keras di pertengahan bulan Ramadan, pada malam Jumat, akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk, para gadis keluar dari pingitannya, pada malam Jumat di tahun terjadinya banyak gempa. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat, masuklah kalian ke dalam rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutilah diri kalian, sumbatlah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara menggelegar, maka bersujudlahkan kepada Allah dan ucapkanlah Subhanallahil Kudus, Maha Suci Allah yang Maha Suci, Maha Suci Allah yang Kudus, Rabb kami Al-Kudus Karena barang siapa melakukan hal tersebut, niscaya ia akan selamat Tetapi barang siapa yang tidak melakukan hal itu, niscaya ia akan binasa Hadis nah, ini direwayatkan oleh Nu'ay bin Hamad dalam kitabnya Al-Fitan Beberapa kalangan ulama menilai derajat hadis ini termasuk ke dalam derajat hadis yang doib bahkan maudu alias hadis palsu Jadi sebenarnya hadis ini tidak bersumber dari Rasulullah nah, Buat sedikit pemahaman mungkin abad coba sedikit terangkan bisa kalian lihat dalam tayangan Jadi derajat hadis itu pada umumnya itu terbagi menjadi tiga Yaitu yang pertama hadis suahi, hadis hasan, dan hadis doib Hadis Sohi adalah hadis yang sanadnya itu bersambung. Jadi perawi ataupun sanadnya yang menyampaikan hadis tersebut itu bersambung, tidak ada yang terputus. Kemudian para perawinya, orang-orang yang mengabarkannya itu, mereka adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang adil dan tidak lemah dalam hafalannya, alias dobit. Dan dalam sanadnya atau matannya ataupun konten dari hadisnya itu tidak ditemukan adanya syad, atau kerancuan dan juga ditemukan adanya ilat atau boleh dikatakan sebagai kecacatan dalam matanya dalam kontennya. Adapun untuk hadis Hasan itu derajat yang kedua setelah hadis Sahih yaitu hadis yang sebenarnya sama saja dengan hadis Sahih akan tetapi ada sedikit kekurangannya bahwa perawi-perawinya itu e, memiliki kualitas hafalan di bawah perawi-perawi ataupun para pengabar hadis yang Berada di kualitas hadis sohih Jadi mereka satu level di bawahnya Karena kualitas hafalannya yang lebih lemah Dibandingkan perawi dalam uh, hadis Ah Yang ketiga hadis do'if Itu adalah hadis yang Tidak memenuhi persyaratan hadis yang sohih maupun hasan Jadi mereka itu perawinya tidak adil Bukan orang-orang kalangan yang soleh Dan mereka juga perawinya Bukan perawi yang kuat hafalannya Dan kemungkinan juga bisa juga ada Kecacatan ataupun kerancuan Dalam matan hadisnya Aneh gitu, absurd Nah itu juga bisa mengkategorikan hadis tersebut menjadi kategori hadis yang do'if alias lemah Dan untuk hadis do'if itu beragam sekali ya macamnya Termasuk seperti yang kita temukan sekarang Hadis yang tadi kita simak bersama-sama Banyak kalangan ulama yang menyebutkan bahwa hadis tersebut yang mengabarkan tentang Ramadan terakhir ini Itu adalah hadis yang do'if dan bahkan maudu yang palsu Otomatis hadis tersebut adalah kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan diragukan kebenarannya Mengapa hadis ini digolongkan sebagai hadis yang doib bahkan hadis yang maudu Ini bisa kita lihat dari e, catatan para perawinya atau orang-orang yang mengabarkan hadis tersebut Ada lima orang yang menurut ulama Jarh wa Ta'dil atau ulama-ulama yang e, membahas mengenai kualitas para perawi itu di antaranya ada lima yang disebutkan, pertama Nu'aim bin Hamad, itu dikategorikan beliau sebagai orang yang doib, yang lemah dalam keadilannya ataupun dalam hafalannya. Yang kedua ada Ibnu Lahia Abdullah bin Lahia. Beliau itu termasuk ke dalam golongan perawi yang doib karena memiliki kekacauan dalam hafalannya setelah kitab-kitab hadisnya itu terbakar. Kemudian ada yang ketiga, Abdullah bin Wahab bin Hussein. Ya, beliau digolongkan sebagai perawi yang majhul, alias perawi yang tidak dikenal, yang tidak diketahui, yang jarang ditemui di kalangan sesama atau komunitas perawi. Ya, Jadi asing begitu. Maka itu juga digolongkan sebagai perawi yang do'if. Dan yang keempat ada nama Muhammad bin Sabit al-Bunani. Beliau dikategorikan sebagai perawi yang do'if, yang lemah dalam periwayatan hadisnya sebagaimana yang dinilai oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hibban dan juga oleh An-Nasa'i. Dan yang kelima ada nama Al Haris bin Abdullah. Uh, beliau itu dikategorikan sebagai perawi yang pendusta. Ini seperti yang disampaikan oleh uh, ulama ahli hadis yaitu Imam Asy'abi, As Abu Hatim dan Ibnu Al-Maddini. Menurutnya uh, Al Haris ini adalah seorang perawi yang pernah berdusta dan tidak bisa diterima riwayat-riwayat hadisnya. Sobat sekalian, jadi seperti itu ya, kita sudah bahas tentang sumbernya langsung dari hadis yang dimaksud. Ternyata banyak ulama yang meragukan tentang keabsahan hadis tersebut. Intinya bukan do'if lagi, tapi dianggap ini sebagai hadis yang maudu, hadis palsu, hadis bikinan, hadis rekaan. Dan otomatis tidak boleh diamalkan, tidak boleh kita yakini. Ah, Akan tetapi, kalau misalkan kita mempercayai yang namanya kiamat akan ada, itu wajib. Itu termasuk ke dalam rukun iman. Dan tanda-tandanya juga harus kita yakini, dan sebagian besar memang sudah muncul. Tapi perihal pastinya kapan kiamat itu akan terjadi, di mana eh, peristiwa itu akan bermula, itu bukanlah bagian kita untuk memprediksinya. Karena kiamat itu adalah hak prerogatif Allah. Artinya kalau misalkan sekarang besok Allah menghendaki untuk jadinya kiamat, kenapa tidak? Ya, kita tidak usah menduga-duga atau melangkahi Allah kan? Baik sobat abah sekalian itu tadi pembahasan singkat kita mengenai fenomena kabar Ramadan terakhir ini Sebagai uh, awal akan terjadinya huru hara di akhir zaman ini Kita sudah bahas bersama-sama dan simpulan akhirnya uh, abah bisa pastikan bahwa itu adalah hoax, hoaks alam bisawab Oke, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata abah yang salah atau kurang berkenan di hati para sobat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat buat sobat-sobat semuanya, dan kalau kalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik blue tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya, dan kalau merasa bermanfaat, silakan kalian share video ini seluas-luasnya ke teman-teman dekat kalian, ataupun teman-teman jauh kalian. Hatur saya buat segala perhatiannya, sampai jumpa lagi di video abah berikutnya, dan akhirul kalam, bilahi topik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.